Selamat datang lagi di episode selanjutnya kan. Untuk teman-teman yang nonton di episode sebelumnya kita ditanyai dengan berbagai pertanyaan dan di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi booming ya tentang masalah perekonomian tapi membuat peraturan. Oh iya, katanya ya. pertanyaan mau dibacakan oleh teman kita yang sedang makan ya. ya? Gimana menurut anda tentang peraturan baru di Bali tentang wajib pakai baju batik di arsulada? Ayo. Tolong, tolong, tolong. Dari, dari, dari dari orang luar, luar dulu, dari orang dari, luar, dari luar dulu. dulu. Kalau menurut aku sih itu bagus, itu sebuah sebuah wujud kayak kalau apa pemerintah juga sadar untuk pelestarian kebudayaan. Oke. Okay. Karena karena menurut aku ya kayak batik di Bali tuh kayak kurang terexpos. Maksudnya di di di Indonesia ya. Uh. Batik Bali itu kurang terdies, bos. Misalnya di Jawa ya paling-paling paling, -paling, paling terkenal tuh batik Solo, batik Indramayu. Itu jadi mungkin juga usaha pemerintah untuk bisa untuk menerapkan di daerahnya kita. Iya bisa bersaing lah. Misalnya uh. kalau ini udah terbiasa dengan batik, mungkin di luar Jawa juga bisa melihat. Oh ternyata di Bali juga ada batik. Ada batik, oke. Okay, okay. Mantap. Eh, aku pro sih. Kalau saya sih pro sih, pro cuma uh, waktunya belum tepat, Pak. Oh, iya. ngerti kan? Itu kan dikhususkan itu hari Sabtu ya, ya. berarti satu kan, minggu sekali. Kan sebelumnya, sebelumnya hmm. ada wacana DPR Bali membuat seragam. Oh. Dan ternyata nggak jadi, ya kan? Ya, ya kan ya. Dan setelah itu kenapa ada kabar Haris Laza harus pakai endek? Ya. Uh, kan nggak ada yang sekolah, nggak ada guru-guru. Iya ya, aktivitas pemerintahan kayaknya. Iya, dan di sana dijelaskan bahwa aktivitas apa aja harus pakai endek kan goblok kan banyak yang buat-buat di Instagram dia uh, wira swasta hmm. pakai ndek yaitu eh. ngurus ayam kayak gitu wira swasta disuruh wajib berarti ya kan sel seluruh lapisan masyarakat bos wah oh, tak kira ASN waktunya bos belum tepat oh eh, iya coba-coba sekarang kita nggak punya kerjaan disuruh beli lagi iya sih bener-bener oh, iya, iya, kan goblok ini iya. oh, iya, kayak peraturan kita iya oh, ya. yeah. yeah. kayak yeah. saya aja ini yeah. kan peraturan udah datang kan udah datang nih eh udah ada rumor oh, udah rumor. nah uh, terus Kacano, e, udah kayaknya sih ya nggak tahu juga saya kan seluruh seluruh di kantor saya tuh udah ada ancang-ancang membeli endak oh berarti oh iya, iya udah biar seragam dong berarti kita ngeluarin uang lagi dong iya yeah, bener lah ya udah kena lalu, udah covid, COVID. Ya. udah mau meninggal kan? Anda kan kena covid saya libur pak 10 iya, hari pak. Aja, eh. gecet, botong, gecet. ya potong pak gaji saya kepotong bener peraturan ini kayaknya salah waktu pak ya iya oh, saya kira itu, itu di, digratiskan gitu loh ya kalau gratis sih mau saya pak oh ternyata enggak ya enggak tahu oh, enggak mungkin dong gratis seluruh Bali ya iya enggak mungkin ah, bos Ayah. Ayah. kalau gratis mungkin satu ukuran ya <tuh>. iya enggak <tuh>. XL semua gitu, <laughs> <tuh> <tuh> ya, Yang yang kecil pakainya kayak hardcore gitu, gede <tuh> <tuh> harus pakai <telannya> di kiss. <tuh> Apa yang nggak pro dengan pemerintah ya? <tuh> oh, iya saya si bro. peraturan yang dikeluarin pemerintah itu bagus, bagus tuh peraturan. Saya sih pro, <tuh> saya pro. Iya, <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Di sini kalau nggak salah di Jemrana ya, udah melestarikan tuh apa kan kita pakai oh, enggak iya, sendiri iya. kan Anda SM SMA kita kan sendiri Oh di sekolahnya oh, iya kan de, lain dari tenun pokoknya asli Jembrana kan Oh gitu ya iya, kan yang isi kepung-kepung itu Oh iya ya, bentar, iya bentar, bentar, di sini udah apa? nggak tahu mungkin Bali lihat Jembrana oh, iya. mungkin Oh iya yeah. dia mengcopy paste ya Kayaknya kan nggak tahu saya nggak berani Tapi sampai sekarang sih belum ya nggak tahu oh, belum, belum, belum pasti Aa, video ini di-post nanti apakah udah kita juga belum tahu Kan yeah. rumurnya oh, seperti ya, itu ya. Ini kan pendapat kita ya yeah, Seandainya yeah. itu beneran terjadi ya ini suara kita Ini yeah, Iya yeah. karena bayar Cok. <laughs> coba gratis lah Blok Kayak saya di kayak kita di Jemberana, kan Pasti pakai party ataupun de yang khas Jemrana hmm. Kalau di Denpasar ya mungkin khas pasar, kalau di Buleleng mungkin khas Buleleng, nggak Kertu. Kalau di Zimbabwe mungkin khas Zimbabwe. Memang kain Zimbabwe apa? Apa? Motif busung lam. <laughs> Kurang tahu sih, Pak. Mau kayak bakal-bakal bakal berbeda motif tuh nggak tahu. Mungkin juga kemungkinan juga ada yang satu Bali tuh sama motifnya gitu. Bentuknya Pulau Bali kan, siapa tahu. <laughs> Iya, iya, pasti nggak paling isi Barong kayak gitu kan. Dan warna merah dong. Ah, nggak tahu saya. Bener, pasti merah sih di Bali. Karena kalau nggak merah, Prabu menang kok saya perut Bali ya. Ya perut dong, kan dari tadi udah perut. Perut saya, perut saya. Ya nggak perut tuh cuma jaring aja sih. Mulutan kan memberikan bulan di saat kami di Pulau Nilo Tenggara ini. Setuju dan gak setuju gitu, tapi bagi saya yang pernah kena covid ya lebih baik di rumah aja dong. Gitu kan? Ya, ya, ya. Iya, mungkin Tani bisa menjelaskan bagi perusahaan. Gimana? <tansi> <tansi> tapi menurutku gini sih, Kak. Lebih-lebih uh, iya. gak setuju sih. Soalnya disana, di sana, di kalau melanggar itu ada dendanya. <tansi> <tansi> ada denda satu juta gitu. Iya, iya, dendanya sih, bangsa gitu Pak. Iya, masalahnya itu, masalahnya telah didenda. Itu orang yang didenda tuh gak jerah. Malah malah emosi, tuh. Iya. makanya dia malah memberontak. Dia buka warung sampai jam dua belas. amat karena udah didenda. Makanya denda tuh gak, gak targetnya, gak pas, Mbak, i, gak i. buat lah. Oke, okay, gua setuju. Eh, okay. saya setuju sih karena orang udah bayar denda pasti dia butuh uang kan. Ya, makanya dia buka terus sampai jam dua belas. Tuh, saya kalau berpikir real gitu ya, logika ya. Uh. Karena masyarakat Indonesia bos tahu kan, iya. Yeah. Kalau kita nggak secara militer apa namanya secara ot otoriter, uh, otoriter ya nggak ya. bakalan jalan. Masalahnya gini, otoriter kan bisa di ada kayak pelanggaran dan apa ya hukumannya tuh bukan material gitu. Oke, apa? Bisa tentang kayak uh, penutupan fakta nggak boleh buka sampai satu minggu kan bisa aja. Iya. Bukan bukan uang itu, Pak. Ngerti nggak? Uh, uh, ngerti. Apalagi ya. di pandemi kan susah Dari uang terus harus dipaksa keluar uang sejutaan coba-coba sebagai coba kita masyarakat biasa kan berhak untuk memberikan aspirasi gitu kan ya itu. coba kita kaji nih peraturannya ya, jika kita nggak beri denda dengan satu juta rupiah apa yang harus kita lakukan tapi dengan cara baik nah. dan dia juga dapat, eh uh, apa namanya uang uang iya gimana caranya Makan. wah itu sulit sih ya, su iya, me, iya iya iya iya iya tapi ada dong alternatif huk hukuman lain gitu Ya itu apa? Mari kita diskusikan bersama Ini satu <laughs> termasuk besar Ya sih Oke berarti turunin lagi Turunin lagi oh, iya. Turunin lagi coba 500 Ini <laughs> kayak membuka dunia baru Jadi di dunia sekarang kan kayak Tongkrongan mulainya Malam kita gitu, jam 7 Sekarang tongkrongan tuh siang-siang Panas-panas gitu mungkin gitu, ya Iya mungkin besok besok gitu lah Tapi four, five. bener sih yang salah ini emang pelanggannya emang jangkau jangkau ya. Iya tapi pedagang juga kalau jam delapan <laughs> ya dia enggak enggak enak gitu lumusir. Kecuali ya kan pembelinya tuh enggak punya otak. <laughs> gak punya otak udah beli st tapi nongkrongnya 5 jam wifi doang. doa. Ah, itu bahaya ah, Itu baru. Sigitkan aja. Ingat ya, yang... Tidak ada saran. Eh, tidak ada denda tapi tidak boleh buka untuk makan di sana Oh, oh, oh take away take -away. Hotel, ya. iya lebih baik online take away, take -away. jadi dibawa pulang iya. dibawa pulang aja Mana? kita tuh ada di masa otak oh, kita tuh harus bekerja dua kali lipat dari biasanya kreativitas hmm. ya kalau saya kalau saya jadi pedagang ya mungkin mungkin kita bisa improve gitu ya. uh, ini ini mungkin cerita dari teman kita ya. dia kan dulu iya. uh, hotelier ya hotelier, hotelier. hotelier dia manager, iya, ya, ya. di top di top level gitulah lah Mungkin tiba -tiba nanti kita undang dia ya Nah ya, tiba-tiba Tiba-tiba dihantam pandemi Dia harus apa Kaliannya cuma Cuma hotel ya. Iya Terus tiba-tiba dihantam pandemi Dan dia harus Memutar otaknya Makanya sekarang dia uh, Berusaha untuk bisa Memaksimalkan ilmu Iya Ilmu perhotelannya Yang hanya tersisa adalah marketing Marketingnya nah, Dan marketing bisa di Bisa diaplikasikan Sebagai dagangan Iya Nah Sekarang dia berdagang ya kan berdagang baju ya mungkin akan bisa dicontoh ya kan, ditontoh, ya, kan teman, teman yang berdagang bisa dikonvert lah dagangannya ke online benar dan dia juga tidak biasa pak ya benar maksudnya orang-orang jualan baju biasa gitu kan dia tuh baju basket kayak gitu nah itu dah ya kan inovasi maksudnya nggak banyak yang jual baju kayak gitu ya, nanti mungkin dia... uh -uh. Mungkin bagi kalian baju taekwondo mungkin tak jual. Oh iya, dan baju tinju. Mm Heeh, -hmm. enggak dan... bisa baju dia. Iya, jersey atlet renang Thailand tuh ya. <laughs> iya, bagus. Gitu. Nah. Baju Valentino Maksud baju untuk cross mungkin bebas. Iya, pencak silas khas Timur Leste juga <laughs> bagus kayaknya ya. Iya, ya. <laughs> gitu. mungkin Anda jual rokok eceran mungkin keliling ya. gitu. <laughs> Nawarin ya. ini, muka -muka miskin, ya. nah, Tawarin dia. Gitu. Ini, ini muka-muka mana yang miskin kayaknya. Tawarin. Hanya teman-teman yang udah nonton di episode kali ini. Benar sekali. Jangan lupa nonton terus lanjutnya ya. Dan jangan skip iklannya pak. udah oh, Jangan lupa untuk follow kita di. Catatan-catatan <laughs> seperti ini empat.